Kalau orang puasa tanpa sholat tarawih Dan lima waktu Omongannya jorok kasar Itu gimana Pak Ustadz Apakah sah puasanya Orang yang tidak Berzakat itu sekedar fasik saja. Orang yang tidak puasa, itu fasik saja. Tapi orang yang tidak sholat, baca buku 99, tanya, -tanya jawab, sholat. Man taraka tamu dan Siapa yang meninggalkan sholat, fakat kafara. Dia bisa kafir. Oleh sebab itu, maka, jangan tinggalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan, meninggalkan sholat, itu fasik. Tidak sampai mengeluarkan dia daripada agama. Akan tetapi as imanud din, sholat adalah tiang agama. Jadi bangunan ini akan hancur roboh kalau tiangnya tidak kuat. Oleh sebab itu jangan tinggalkan sholat, sholat dan puasa. Bagaimana dengan ngomongnya kasar? Malamnya ada akhwulazur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, tipu? Wallah tidak meninggalkan perbuatan curang, tipu, muslihat. Fala hajatun fi ayyada perbuatan dia meninggalkan makan meninggalkan minum tidak makan tidak minum itu tak ada pahala. Ruba hmm, berapa banyak orang yang puasa laisalahu min tidak dapat apa-apa dari puasa ilaljo hanya lapar saja. Allah Bagaimana hukum puasa salat bagi wanita hamil tapi datang bulan soalnya dari empat imam sangat berbeda perempuan hamil datang bulan perempuan hamil mana datang bulan perempuan hamil itu maka dia kalau tidak puasa, Perempuan yang hamil kalau dia tidak puasa menurut mazhab syafi'i, lihat dulu. Dia tidak puasa itu karena dirinya. Karena lemah, maka dia mengkodok saja. Nanti di luar Ramadan, di syawal, zulkwallah, zulkwallah, dia ganti. datu min ayah min uhur. ganti di hari yang lain. Tapi kalau dia tidak puasa karena anaknya, janinnya lemah, bayinya sakit, maka dia mengganti puasa plus tambah lagi bayar fidyah, begitu menurut Mazhab Syafi'i. Kalau ada Ustadz lain yang ceramah mengatakan ganti saja, tak ada bayar fidyah, berarti dia pakai Mazhab yang lain. Wollah Apakah memakai obat tetes mata dapat membatalkan puasa? Obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Obat tetes telinga tidak membatalkan puasa. Bisa dilihat dalam mu fatwa mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Adapun dulu kita kecil waktu mandi di sungai, dipesankan awas nanti kalau masuk ke lubang telinga, waktu mau menyelam, pegang hidung, pegang telinga. Tanya nanti kalau masuk, puasa batal. Karena memahami idkhalus syai' filjauf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Kalau masuk sesuatu ke dalam rongga, maka batal puasa. Maka yang dimaksud dengan rongga di situ adalah al-ma'idah. Masuk ke dalam tenggorokan dan lambung. Sedangkan masuk ke telinga, tetes, tak batal. Masuk ke mata, tak batal. Bagaimana dengan suntik? Suntik terbagi dua. Yang satu suntik obat, tidak batal. Sedangkan yang batal itu adalah suntik makanan. Infus itu baru batal. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi sudah kami terjemahkan dalam buku 30 Fatwa Seputar Ramadan Syekh Qardawi, Syekh Athiyah Saqqar, Syekh Ali Jum'ah, bunga rampai Fatwa 30 Fatwa Seputar Ramadan. Begitu juga dengan obat asma. Obat asma sesak napas disemprotkan tidak batal. Karena dia tidak masuk ke dalam hanya meng lapangkan rongga pernafasan. Tentang mandi besar bulan Ramadhan, uh, kadang mandinya kesiangan. Ulang yang waktu azan subuh dalam keadaan junub, ada disobit dalam Sahih Bukhari. Satu hadis satu bab tentang orang yang masuk azan subuh dalam keadaan junub. Maaf maaf maaf ibu ibu ibu maaf. Kadunguang tu ombo. Mungkin tak sopan. Dek inko masalah pikih yang mau jolahkan. Malam tu nyer junub. Lalu kemudian pas azan subuh tu nyer junub. Inya bniat. Nawaitu saumagadin an ada ifadishari ramadhan hadisanatillahit ta'ala Puasanya sah. Hadisnya sahih. Tentang orang junub masuk azan subuh dalam keadaan junub, puasanya sah. Nanda boleh itu sesudah azan subuh binya junub. Kecuali mimpi. Sebab mimpi bukan puasanya. Lolo lah itu mimpinya, junubnya sebab mimpi itu puasanya ndak usah sebab mimpi bukan, mimpi mana bisa dipesan tidak bisa direquest mimpi Ambon ndak mimpi kering, tidak mimpi basah tidak bisa dipesan. request apa hukum mencicipi makanan bagi ibu-ibu yang memasak atau bagi laki-laki yang bekerja sebagai chef Tukang masak restoran Ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Ubas Mukti Saudi Arabia chef, apa hukumnya laki-laki mencicipi masakan Kalau dia chef di restoran Atau perempuan Kata Syekh Abdul Aziz Ibn Ubas La haraj vidali La haraj vidali. Tidak apa-apa tidak apa-apa kata dia, dia ambilnya cip. Karena alat perasaan itu di sini. Tidak masuk sampai ke dalam Itu alasan dia Tapi saya tidak pernah melakukannya Dan keluarga saya, saya larang Istri saya, mak saya Gimana nih mat? Cicipi sama Nanti kalau kurang garam kita tambah ikhtiar Lebih baik berhati-hati tapi kalau ada Ustadz nanti mengatakan, boleh, enggak apa-apa, cicipilah. Sekali, 50 porsi. <laughs> Banyak pula <laughs> kesini, dari boleh kesini. Oleh <laughs> sebab itu, yang menutup-nutup lebih baik. Nanti, kecuali misalnya dia bekerja di hotel. Masak banyak, bersumpah, tak ada rasanya, maka gajinya dipotong. Sementara di situ lagi hidup anaknya, maka dia pakai rakyat uang. Ini tentang masalah mencicipi. Bagaimana hukum ketika sahur tiba-tiba azan? Apakah makanannya harus dimuntahkan? Itulah gunanya imsak. Imsak. Pas sedang makan Di Maroko tak ada imsak Rupanya imsak itu cuman ada mazhab syafi'i Maroko mazhabnya maliki ada. Jadi kami makan aja Makan, makan Pas sedang makan Allahu akbar, Allahu akbar Tanya sama kawan gimana bro? Kata dia tenang, masjid satu, masjid satu lagi belum. <tik> <tik> Barulah saya paham makna imsak. Imsak itu artinya lampu kuning. 10 menit, agak-agak, 50 ayat sebelum azan subuh. Murid udah steril, bersih. Tapi kalau suasana normal. Kalau terbangunnya pas imsak, karena lembur, capek, kerja, tugas banyak. Pas terbangun imsak. Apakah tak boleh makan? Boleh, ambil nasi, gulai, sampo deh bawang, sambal belacan, potai, ikan bilis, masukkan blender. Nah, dah tu ambil pipet dua. Nawaitu soh maraudin ada di syahri Ramadhanah Azizan. Tapi kalau sudah azan, kalau sudah azan berkumandang, ada makanan dimuntahkan. Karena kalau sampai dia telan waktu azan, karena azan sudah masuk waktu terlarang. Kulu makanlah, wasyrabu minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytul aswadi minal fajar. Sampai terbit fajar. Terbit fajar azan subuh. Kalau sudah azan subuh, tekunya muntahkan. Jangan mentang-mentang ketua masjid ditelepon muazin Jangan kau azan dulu ya. Bagaimana pendapat ustaz bagi lansia yang tak mampu puasa, tak mampu membayar fidyah puasa tak sanggup puasa, level 2 ganti di hari yang lain tak sanggup mengganti di hari yang lain bayar fidyah, tak sanggup bayar fidyah dia menerima fidyah itu hebatnya orang Islam tinggi bisa turun, bisa ditawar datang seorang laki-laki mengadu ke rumah Nabi Ya Rasulullah celaka aku, celaka aku Ya Rasulullah kenapa kau celaka? maaf berhubungan aku dengan istriku di siang Ramadan puasa engkau dua 60 hari kata Nabi 60 hari kau puasa sedang 30 aku tak tahan kalau gitu kau kasih makan 60 pakir miskin aku tak ada ya Rasulullah tak sanggup pergi Nabi ke belakang diambil Nabi korma satu karung nih korma satu karung kasih ke pakir miskin di kampung sana pergi bawa Ya Rasulullah aku yang paling miskin di kampung itu Hatta badats nabi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Jadi jangan kalian bayangkan nabi itu serius neraka, neraka. Nabi tersenyum hatta badats sampai nampak gigi geraham. Kata nabi, menengok orang yang susah nekat tadi. <laughs> Jadi tak ada di kampung tuh lebih susah dari engkau. Tak ada ya Rasulullah Ambiklah kurmani bawa kasih anak bini di rumah kita ni. Jadi bagi yang tak sanggup dia menerima sedekah kita. Ustaz kalau sedang puasa kumur kumur boleh apa enggak? Kumur kumur boleh. Tapi katanya haram Ustaz kumur kumur nanti puasanya batal. Gulung. Gulu itu bukan cuman sikap ekstrim beragama Ekstrim dalam berkumur-kumur Itu yang tak boleh Kalau sekedar kumur Yang gulu itu gimana? Oh. Andai ini Pakai kaca Sudah kelihatan airnya hampir masuk ke dalam Gulu ekstrim Makanya banyak kita lihat orang masuk kamar mandi Lalu kemudian dia Uh, tempat udo diambil ambil hidukan keran ambil air masuk sekali dia masukkan air ke mulut tapi meludahnya sampai mungkin lima kali tuh, tuh, tuh, tuh. kenapa enteng ludah sampai lima kali sekali aja kan habis saya takut air itu masuk membatalkan puasa saya gosok gigi, berapa banyak orang yang bertanya apakah boleh gosok gigi saat bulan Ramadan ustaz, boleh hanya saja sebagian ulama mengatakan setelah tergelincir matahari makruh jam 12, jam 1 jam 3, jam 4 itu makruh, kenapa? karena saat itu dia dalam keadaan amat sangat haus kering, banyak orang yang lesu, lemah letoy, loyo setelah gosok gigi segar Kan dia khawatir puasanya batal. Maka puasa membuat kita menjadi takut kepada Allah SWT. Semua ibadah itu mengajarkan takut. Solat. Allahu Akbar. Takut. Mana ada orang solat matanya jilalata. Cantik juga mestinya. Hebat. Baru kali ini lihat mimbarnya begini. Pakai batu-batu. Gak ada. orang sholat disuruh melihat tempat sujud takut kepada Allah Subhanahu Taala gatal benar-benar gatal paling berani dia dengan menggaruk satu kali gatal juga digaruk. gatal juga berhenti cari kalmunang kenapa penyakit kurap penyakit kulit oleh sebab itu Solat membuat orang merasa takut Hanya saja limit waktunya sedikit Dari mulai takbiratul ihram Sampai salam Karena solat adalah Aqwalun ucapan Wa afalun perbuatan Mufattata'atun bittakbir Dibuka dengan takbir Wa muhtatamatun bittaslim Ditutup dengan salam Lalu kemudian puasa Mendidik generasi ini Untuk takut yang frekuensi Waktunya lebih panjang Berapa? 13 jam setengah dari mulai jam 5 azan subuh, atau setengah lima sampai buka puasa, seserah di mana, di Sumatera jam 5 sampai enam tiga puluh jam setengah. Di sini pun di Pulau Jawa lebih kurang begitu juga, andai dia setengah lima nanti pukul enam tiga jam setengah. Selama tiga jam setengah itu takut melihat sembarangan, puasa saya rusak, takut berkata yang tidak benar, puasa saya rusak. Jika engkau berkata bisahibika ansit kalau kau katakan kepada saudaramu ketika khatib sedang naik khutbah Jumat tiba-tiba engkau katakan kepada teman di sebelahmu dia faqat la'auta engkau sudah melakukan perbuatan la'a waman la'a fala Jumatalah siapa yang melakukan perbuatan la'a tiada Jumat baginya bagi orang yang sedang salat Jumat singkat pendek khutbah Jumat paling lama 30 menit selesai tapi tetap dia takut ada yang lebih panjang apa itu kita syata mahu Engkau sedang puasa, tiba-tiba ada seseorang mengajak kamu kelai. Awak kata atau mengajak engkau berperang, mengajak engkau berkelahi, mengeluarkan kata-kata. Faliyakul hendaklah engkau mengatakan ini saim, ini saim. Katakan dua kali, ini saim, ini saim. Bukan aku tidak sanggup melawan ente. Saya bukan yang tidak sanggup berantam. Saya bukan yang tidak sanggup ngebalas. Tapi ini soim, aku sedang puasa. Ini soim, aku sedang puasa. Sekarang sedang puasa. Tunggu ntar habis buka kalau mau tahu. Sute, mana? Dipasang banyak di atas sute. Eh, saya jangan di sute, mbak. Kenapa? Kata guru kami, sute membatalkan puasa. Sute terbagi dua. Kalau suntik obat tidak batal, tapi kalau jarum yang dimasukkan meneteskan infus makanan itu batal, karena infus itu makanan. Orang kalau sudah kena infus maka dia itu yang batal, karena itu makanan tak boleh. Nanti ditutupnya kantong pasang infus, dah agak-agak segar kubu, pakai segar. Yeah. Padahal nah, infus tak boleh. kalau obat tak boleh. Ini batal nih, apa Tidak batal. Ibu tahu apa, ibu kan bukan ahli agama. Langsung buka. Nih, 30 tanya-jawab Bisa baca? enggak bisa, biar saya baca. Tidak batal. Dulu aku kecil-kecil katanya kalau mandi di sungai tutup telinga. Kalau air masuk batal waktu mandi ke sungai katanya tutup mata kalau air masuk batal pokoknya asal masuk sesuatu ke dalam lubang batal ngorek hidup batal boleh telinga batal kalau mandi ke sungai tutup di sungai batal kalau anginnya keluar nanti masuk air ke dalam. jauh memasukkan sesuatu kerongga. Dia tidak paham maknanya dia baca saja memasukkan sesuatu kerongga, sesuatu kliki kerongga batal, batal, batal bukan itu maknanya masuk sesuatu kerongga memasukkan yang membatalkan kerongga pengkorongkan sampai masuk ke dalam kalau tak masuk tidak apa-apa oleh sebab itu bantuan pernapasan bagi penyakit asma itu tak batal kata saya saya ini tak batal kenapa? karena tak masuk ke dalam hanya sampai dan susah napasnya. Mana oh, kali yang banyak-banyak itu iklan masuk-masuk tak batal Lagi yang pakai itu tidak batal karena tak masuk ke dalam celah katanya celah Pakai okay, celah Masuk ke kelopak mata Batal puasanya Tidak Bukan itu maknanya Suntik Tetes telinga Korek hidung Tidak Ada ustaz yang bilang Kalau mupil batal Mupil sambil minum Maksud <laughs> <laughs> <laughs> ibdi salat salatika fa inka lam tusalli ulani salatuka kana ka lam gara-gara apa tidak ada tuma'nina hatta tasaqim qa'iman sampai ada tuma'nina tiga bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Cari imam-imam yang masjid saja muda semangat energi. ini kadang imam ini banyak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. No. Allah SWT <laughs> menyambut syaratnya. Nah, jadi Ramadhan ini kita bahaskan tarawih. Bacaannya lebih panjang, lebih bagus. Ketika diundanglah Imam Tarawih di Masjid Raya Senapelan. Mujizaya senang pelan kalau bisa diadik anak muda kalian agak satu malam sholat di sana sekali jadilah semalam aja merasakan bagaimana sholatnya bersama Umi bin Kaab satu juz semalam. malam bisa tiap malam mantap beberapa anak muda kirim sms sama saya Mama, Pak Ustaz kami mohon izin gak bisa ikut selama Ustad kemana-mana masjid kenapa? Karena kami mau ikut tiap malam satu juz dan kami mau menghatamkan tegak mendengar bacaan Al-Quran di wujud raya senapalan. Masjid yang dibangun oleh Sultan Kerajaan Sri Pura, Sultan Abdul Jalil tahun 1762. Masjid tertua. Salat al-salaam. Wernah miskin wang kumbaca. Kullama nadijas juluruhum badal na'as. Juludan raya di al <Syukur> itu situ Imamnya dari Palestina. Imam pemain naturalisasi. Dari <SILENCIO> Palestina. Imam Palestina itu hafal Quran. Asal dipejamnya matanya nampaknya langsung Al-Baqarah Al-Maidah diulangkan insyaallah. Ketika pegang, hmm, tak apa-apa. Jadi <SILENCIO> <SILENCIO> ya, kliknya Al-Baqarah muncul, dikliknya Ali Imran muncul, dikliknya al nisa muncul, diklik Al-Maidah. Awak kliknya al nisa tahu pelis. Jadi al-Quran datang sahabat dikinya <tik> Allah. Hafal Quran. Mudah-mudahan anak-anak Allah hafal Quran. <tik> Kalau anak sudah hafal Quran, ibu-ibu jangan lagi membuka aurat. Karena orang yang hafal Quran juga boleh demo perempuan buka aurat, asal terbuka aurat di malam hari. Buka aurat di malam. Saya bawalah imam masjid raya dari rumah sakit Zainab mau balik Rupanya dia mau beli roti untuk sarapan pagi. Imam ini tak bisa makan nonton saja, ini cerai. Dia suka sarapan roti. Roti yang paling enak, itu lagi di Jalan Sudirman. Penjaga toko roti ini pakai rok pendek, masuk ke dalam tidak jadi musik. Astagfirullah gak jadi dimasuk, lebih baik tidak udah sarapan daripada menengok orang pendek hilang hafalan, nanti malam mau jadi Tumang Tarawih, hilang, error, hek datang Ustaz sholat masuk, di hidup eh Ustaz gak tahu hafalannya hilang, dah lama pilih kanan check properties empty Anak-anak kita di hijau, jangan rusak kepalanya dengan rok pendek Jangan rusak kepalanya dengan baju, you can see You can see You tak mungkin bisa see menengok, kamu bisa naik ke ini gini saya Nampak, pokok yang lutut nuntut petiak Nenek, Kalau ini nengoknya tibu awal, tidak nanggung matang Bagusnya, di pasang, dipasang ada yang Takut takut, mau sebentar. Oleh sebab itu maka jaga, adik perempuan kita suruh dia. Kamu ketika memakai jilbab panjang, memakai baju panjang, memakai baju kurung, bukan menjaga dirimu, tapi engkau sedang menjaga mata dan hati orang lain. Banyak orang-orang hafal Quran hilang. Ini bukan baru, sudah banyak pondok tahfiz. Pondok tahfiz Quran ini bulan puasa, pokoknya jangan langsung Perpuasaan Ibn Al-Zumpit, hilang pahala puasa Mari aku masuk pahala telefon dari Apa boleh tidur setelah sholat subuh? Sebab di negeri kami musim hujan, Ustaz dingin Sholat jam 5, setengah 6 sampai 7 masih gelap dan dingin Lalu di rumah awak apa lah salahnya? Misalnya, lalu di rumah ulang saya. <tip> Tapi elok nanti saya elok-eloknya, nanti diajakan Nabi. selesai salat sholat subuh, berzikir, berdoa, baca Quran, sampai terbit matahari. Jam barah kini Maghrib, 6 seperempat. Amako, awak di masa berzikir sampai jam 6 seperampai Mudah caranya Beko Kalau maghribnya 6.30 Maka di masjid juga sampai jam 6.30 Kalau maghribnya kini jam 6.30 Maka di masjid subuh sampai jam 6.30 Salat isyrak Api duduk di masjid Berzikir, baca Quran, berdoa Berzikir, baca Quran, berdoa Tasbih seribu, Alhamdulillah seribu Allahu Akbar seribu, Istighfar seribu Salawat seribu Baca Quran, baca Yasin ah 6.30 Usolisun Natal Ishrok Rakata ini Lillahit Allah baru pulang ke rumah itu nampak paling rancak tapi kalau ada orang habis solat subuh lalu tidak baa cuma kecek beberapa dokter kalau terlalu sering tidur setelah subuh nanti terkena stroke ringan keciknya stroke ringan Na'udzubillah apa <tuh> keutamaan malam nuzul Quran inna anzalnahu fi lailatul qadr qadr satu Fulanon lahu qadr si fulan itu punya qadar artinya mulia kalau nampak kita raja fulanun lahu qadr itu orang mulia maka malam lailatul qadar artinya malam yang memiliki kemuliaan dua Yufraqu fihi kullu amrin hakim Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Khalaqnahu bi qadar Qadar di sini artinya takdir. Maka pada malam itu ditetapkan takdir secara detail. Takdir secara umum sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tapi secara detail per tahun malam Lailatul Qadar Tiga. Qudira 'alaihi rizquhu fa ahanan 'alaihi rizquhu Siapa yang disempitkan rezekinya? Jadi malam Lailatul Qadar disebut dengan malam sempit. Kenapa disebut malam Qadar itu malam sempit? Kalaulah malaikat itu berbentuk fisik Turun semua malaikat malam itu. Dunia ini sempit. Syukurnya malaikat itu berbentuk nur. Cahaya. Sehingga kalau kita kumpulkan di ruangan ini cahaya. Yang 100 watt, 500 watt. Dia tidak mengambil. Terang benderang. Itulah maka ketika pagi. salamun hiya hatta il fajr. Sampai terbit fajar. Fajar maksudnya azan subuh. Habis azan subuh habis. Terbit matahari redup. Kenapa matahari redup? Karena cahaya malaikat yang naik. Uh kemarin nampak saya redup pak Ustaz di Rio berarti lelul kodok. Dah itu asap. Nah, tiga, empat. Kata Nabi saw, dulu ada orang zaman bani Israel zaman Nabi Musa alaihissalam empat orang. Malamnya tiada la'il beribadah kepada Allah, siangnya jihad visabilillah, malamnya tak pernah tidur beribadah kepada Allah, siangnya jihad visabilillah, 80 tahun tidak pernah buat dosa torfata walaupun sekedip mata tak pernah buat maksiat. Mendengar cerita itu, sahabat semuanya menunduk, lesu. Kenapa lesu? 80 tahun. Tak pernah buat dosa Ibadahnya malam Qiyamul Layil yang lihat kita Umur tak sampai 80 Malam tidur, siang pun tidur juga <tik> Maka menengok sahabat Lesu sedih itu turunlah ayat Inna anzalnahu Fi Laylatil Qadr Kami turunkan Laylatul qadar. Laylatul Qadr Khairum min alfi Syahrid Iaitul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Seribu bulan itu lebih dari 80 sekian tahun Lebih Tapi sebetulnya makna alfu adalah angka tertinggi dalam bahasa Arab Alfu seribu hmm, Makanya parfum yang paling wangi seribu bunga kata dia Alfu Alfu dalam paling dua tiga alamiah aja yang penting. Ini Al Fuzahara seribu bunga. Mana Al Fuz itu artinya kalian sedih karena bani Israel 80 tahun kalian tak ada terhitung Al Fuzahara. Nah, itulah di antara kemuliaan malam Leila Tul Kenapa bau di Indonesia malam 17 sementara katanya 10 terakhir? Inna anzalnahu فِي لَيْلَةٍ Kami turunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang penuh berkah. Dua. Inna anzalnahu فِي لَيْلَةٍ Kami turunkan pada malam qadr. Satu malam itu berapa? Satu tahun itu berapa malam? 360 malam. Malam yang mana? Diperkecil lagi 360 malam Diperkecil lagi fihi Al -Quran. Diperkecil menjadi 30 malam Maka Tereliminasilah 330 Tinggal 30 Dari yang 30 malam itu Malam yang mana? Maka buka kitab tafsir Ibnu Kathir dalam surat Al-Qadar Ada pendapat mengatakan malam pertama Ada pendapat mengatakan malam ketiga Ada pendapat mengatakan malam kelima Ada pendapat mengatakan malam kesembilan Ada pendapat mengatakan malam ke... Terus Pendapat yang mengatakan malam tujuh belas Di antara yang berpegang itu adalah mazhab syafi'i Wa ma anzalna ala abdina yang kami turunkan wahyu pada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal taqal yaumal jam'ani yaumal yaumal furqani yaumal taqal jam'an pada malam bertemu pada harinya malam harinya ketemunya dua pasukan kapan ketemunya dua pasukan itu tanggal 17 ramadan itulah dalil Ya, turun tanggal 17 Ramadan. Lalu yang mengatakan 10 terakhir dari hadis, "Taharu Lailatul Qadri fil Carilah Lailatul Qadar pada malam terakhir Ramadan. 21 Ramai, iktikaf masjid. 22 Qosam. 23 Full 24 Mal. 25 penuh 26 sibuk pasar bawah membeli 27 puncaknya 28 kosong 29 balik kampung ah, datang corona kosong semuanya kosong Lalu kemudian diperkecil lagi menjadi 10 berdasarkan kata Nabi, kana Rasulullah SAW pada malam Nabi SAW pada malam 10 terakhir Ramadan ai ahlahu dibangunkannya istrinya syaddami izarahu diikatnya ikat tali ikat uh, sarungnya maksudnya dia balik lebih banyak beribadah i'tikaf itulah dalil yang mengkhususkan 10 terakhir. Malam 27 hadis Nabi tapi ini semuanya adalah prediksi. Buka tafsir Al-Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi, Tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib kunci-kunci ghaib pada ayat surat Al-Qadar. Di penutup itu dia sebutkan, Allah tidak sebutkan siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tidak sebutkan siapa yang dapat haji mabrur. Allah tak sebutkan siapa yang dapat salat wusta. Allah tak sebutkan siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita tetap senantiasa berharap. Berharap itu bahasa Arabnya arroja. Arroja adalah salah satu stasiun mendekatkan diri kepada Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan. Kalau ditetapkan waktunya. Lailatul Qadar itu adalah malam 11 Maka malam 11 itu ajalah orang ramai. Malam lain kosong Atau ada satu orang yang dapat ilham malam-malam Kau sudah dapat Laylatul Qadar Sampai mati tak ke masjid lagi <gülüyor> Pak Haji tak ke masjid Ah, sudah dapat Laylatul Qadar dah <gülüyor> Jadi apa rahasia dibalik Disembunyikan Laylatul Qadar Supaya kita hidupkan malam Dari malam satu sampai malam Tiga puluh Malam ini malam yang ke Lima belas Malam Jumat belum ada meteor melutup lagi isi aja malam 16 besok malam 16 malam 17 malam 18 sampai ke malam 30 mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat latul qadar setelah mengalami lailatul qadar itu memangnya apa apakah setelah dapat latul qadar jadi orang tukang cerita di warung kopi Tukang update status sudah berkata. Atau makin takut pada Allah. Atau makin ingat mati. Atau makin husu ibadah. Coba renungkan Suatu malam Pak Ustadz. Tiba-tiba saya terbangun jam 2. Di samping tempat tidur saya itu ada ceret. Mau saya tuangkan air. nggak keluar Pak Ustadz. Rupanya malam lailatul qadar membeku air malam tadi. Nah, tak keluar ba ustaz. Beku. Situlah saya dapat lailatul qadar. Tak berapa lama meng WA istrinya. Jam 1 tu keletak aku membersihkan kulkas. <laughs> Letakkan es batu dalam ceret awang tu. Nah, beku lah air. Ya Orang nih banyak mengada ngada aja. Mengaku berjumpa Nabi Khairir mengaku itu ini. Itu sebetulnya dibalik itu semua untuk merenung dalam hati apakah kau makin khusyuk, kau makin takut, kau makin warak, kau makin zuhud atau kau jadi tukang cerita kemana kemari udah cerita. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik, baik Kita udah 42 stasiun ini. Tanggung-tanggung ini Ustadz saya ada kebiasaan Setiap berangkat dan pulang kerja Selalu mencium istri saya Apakah boleh hal seperti itu dilakukan saat Ramadan? Orang yang mengatakan boleh mencium istri Dalilnya adalah hadis riwayat Aisyah wakan Rasulullah SAW Nabi mencium Aisyah Bulan puasa Ulama yang mengatakan tidak dia hak kak, Nabi boleh Karena Nabi bisa mengontrol hawa nafsunya Kau tak terkontrol Takut dia lepas Apalagi akad nikahnya baru kemarin Satu Ramadan hmm, Berapa banyak Berapa banyak orang tak bisa menahan hawa nafsu Melakukan hubungan Pada siang Ramadan itu Berpuasa dua bulan berturut-turut Bukan tahun tanggung Yang jalan tengah Kalau dia bisa menjaga hanya sekedar kasih sayang Boleh tapi kalau yang tak bisa, maka dia jaga dirinya. Itu tentang mencium istri pada bulan Ramadan. Ustaz di tempat saya, solat witirnya tiga rakaat, dua salam. Tapi kemarin saya mendengar dari salah satu Ustaz tarawih, tiga rakaat itu satu kali salam. Mohon penjelasannya, ya Pak Ustaz. Versi satu, tiga rakaat satu salam, tidak pakai tasahud supaya beda dia dengan maghrib. Versi dua, dua rakaat satu salam, tambah satu rakaat satu salam, sama dengan tiga rakaat dua salam. Mana yang afdal menurut Mazhab syafi'i ini afdal? Kenapa lebih afdal ini? Iftitahnya dua kali. Kenapa lebih afdal ini? Iftitahnya dua kali. Tashahudnya dua kali. Salamnya dua kali. Al-jaza' ala qadril amal. Balasan lebih banyak sesuai dengan banyaknya amal. Oh yang dilihatkan ikhlasnya Mana orang tahu ikhlas kau Yang orang tahu kan amalmu Ikhlas bukan urusan Ikhlas malaikat pun tahu Ikhlas itu sirun bayna kau inallah Allah Antara engkau dan Allah saja Ini afdal. Kalau witir itu ganjil pak Ustaz. Ini jelas ganjil Ini kan yang satu ini ganjil ya Yang dua ini apa namanya Syafa' Wal fajr ash <tuh> Was wal watr watr witr lugatani basri bisri Busri tarmizi tirmizi witri watri watr air lain syafa artinya genap witr artinya ganjil tapi dia masih sepaket jadi usholnya gimana usolli sunnatas syafi ma al witri enggak paham Pak Ustaz aku niat aja witr masih sepaket dia. Sudah hmm, jelas? Yang berkelahi gara-gara itu Ustaz pakai yang mana? Kalau saya ceramah di masjid, saya pakai ini. Karena itu biasa selalu dilakukan masyarakat. Tapi kalau saya sendiri atau di masjid yang biasa 21, pakai ini. Kalau mengantuk, pakai ini. <tuh -tuh> Jelas Pak Bu Samsir Ustadz, ada salah satu ustadz mengatakan Bahwa ada pendapat ulama mengatakan Onani tidak membatalkan puasa Mohon menjelaskannya Jadi videonya itu dipotong Dia sedang menjelaskan hukum puasa panjang lebar Lalu disebutkannya beberapa pendapat ulama Menurut pendapat Imam ash Menurut pendapat Imam Fulan Menurut pendapat Imam Fulan Onani itu hukumnya berdosa Tapi tidak membatalkan puasa Tuh Dipotong ah, Itulah bahayanya Jangan tonton sepotong-potong Tonton video ini sampai tuntas Kan selalu dibuat gitu Jelas? Ibu Samsiar? Jadi Bu Samsiar cari video lengkapnya Sebetulnya itu pembahasannya adalah Lengkap tentang puasa Tapi kemudian dipotong pas pernyataan Onani dosa tapi tak betul puasa Menurut pendapat ulang Dulu sebelum dia tauat Itu pun dipotongnya juga ayat yang penyair ilahi si ahla ala ala jahimi itu setelah dia tobat itu. Sebelum dia tobat, dia bersair juga. Apa kata dia? Lupa saya syairnya. Terjemahannya aku minum-minum khamar ini karena Allah berkata celakalah orang yang solat. Tak ada orang Allah mengatakan celaka orang minum komar. Itulah maka aku mabuk. Kenapa aku mabuk? Karena Allah mengatakan yang celaka itu orang solat. Fawailul lil masolim. Oh, maka aku tak solat. Setelah dia bertawad, minta ampun kepada Allah. Jadi cerita masalah orang motong-motong ini dari dulu. Ayat Quran aja dipotongnya. potongnya. lagi video ceramah orang? Hmm. Kita berbeda pendapat itu biasa Tapi karena berbeda pendapat Lalu memotong video orang Untuk menjelek-jelekkan orang Jangan Karena di dunia ini kita tak lama Nanti kita akan mati menghadap Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah benar di bulan puasa Orang sudah meninggal dunia itu Datang ke rumahnya Ibu Astuti kalau mau Tahu cerita tentang roh dari A sampai Z Selengkap-lengkapnya beli dua judul buku Ibu Astuti Yang pertama buku judulnya R.O.H Roh Saya seminggu yang lalu ke toko buku banyak Roh Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Yang kedua kitabnya Tazkirah Ditulis oleh Imam Al-Qurtubi Ustaz Qurtubi ada sama kami Ini Imam Al-Qurtubi Judul bukunya Al Tazkirah Inilah dua buku terlengkap tentang roh Jadi Bu Astuti, roh itu tempatnya dua Yang pertama, roh orang baik-baik tempatnya Illiyin Yang kedua, roh orang yang jahat-jahat tempatnya Sijin Lalu kemudian ada pula posisi yang ketiga Allah kuasa mengembalikan roh itu masuk ke dalam jasad Untuk menerima azab kubur atau rahmat kubur dan Allah kuasa pula untuk menempatkan roh itu kemana dia mau, kemana dia suka. Jadi, apakah mungkin roh itu pulang ke rumah? Bisa saja. Kalau Allah kuasa. Tapi tidak ada dalil secara spesifik mengatakan roh pulang malam Jumat jam sekian ke rumah. Tidak. Oleh sebab itu, maka jangan percaya kalau orang mengaku ngaku melihat itu melihat ini pokoknya kita yasalunaka 'anil ruh mereka bertanya kepada-Mu tentang ruh qul ar amri rabbi katakan ruh ulisan Allah wa ma'utitu minal ilmi illa qalila tidaklah engkau diberitahu tentang ilmu ruh ini kecuali hanya sedikit saja saya ulang ruh tempatnya yang baik-baik iliyyin -baik, yang jahat-jahat si jin ada kemungkinan Allah mengirimkan ruh masuk ke dalam jasad untuk menerima azab atau mendapatkan Rahmat dan ada juga Kuasa Allah untuk Menempatkan ruh di suatu tempat Allah Wallahu'alam Ustadz bagaimana Hukumnya mengambil pelajaran dari Google Google itu Kalkulator bapak ibu Ibu tak tahu 257 tambah 875 Berapa tak tahu Gunakan itu begitu juga dengan Google Tapi Google tak bisa Membedakan mana zam zam mana khomar Google tak bisa membedakan Mana komunis, mana ateis Mana orang beriman Oleh sebab itu, yang menggunakan Google Itu mesti orang yang berpengetahuan Luruskan akidah, Perbaiki akhlak Perbaiki syariah halal haram Pakailah Google untuk mencari Ketik Google Ustadz Adi Hidayat Ustadz Bakhtiar Nasir Gus Baha Ustadz Nah, banyak usah usaha Pakai, bisa dipakai Dari muse Ustaz apa hukum berlebihan berkumur-kumur Ketika puasa karena gigi gusi berdarah Kalau gusi berdarah, ludah saja Tuh Berdarah lagi Tuh. Berdarah lagi Tuh. Kering dia insya Allah Kalau berkumur-kumur yang tidak boleh itu alghulu. Berlebih-lebihan. Masukkan air, kumur-kumur jam 1 siang. <tong> <tong> nah, <cincang. tong> Kalau kumur-kumur tak apa-apa. Tapi saya pribadi saya dari pagi subuh sampai ke maghrib sebelum azan subuh itu gosok gigi. Habis sahur. Sebelum azan subuh tu Bosok gigi bersih Lama-lama supaya bersih Habis tu dah hmm, Karena Kalau masuk air ni Datang was-was Datang tetelan kan? Sebaiknya hindari ludahkan saja ludah. Kumur-kumur boleh tak masalah Tapi jangan sampai gulu, Berlampau sampai masuk Na'udzubillah Ustaz, adakah amalan lain selain menjadi hafiz Quran untuk memuliakan orang tua di akhirat? Orang tuamu itu akan dimuliakan dengan dipakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Pemakaian Mahkota Dari Wali Santri Dari anak murid Nomor satu Ke Wali Santri Oh lah Ibu Habis gitu. <tiall LEA> selesai datang wartawan Ibu tadi haru Waktu anaknya Masangkan Mahkota itu karena Nanti di surga dipasangkan Mahkota Uang sekolahnya mah Itu salah satunya pak bahwa nanti ibu-ibu akan diberikan Tajun binanur mahkota dari cahaya Apakah amalan itu saja? Tidak Amalan yang lain Amalan bersedekah Membangun masjid Enaknya punya anak soleh Semua amalan anak itu diterima orang tua Menyantuni anak yatim Anak itu soleh bisa memberikan syafaat Karena ada syafaat orang beriman Jadi tidak hanya menghafal Quran Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Soalan saya apakah doa dulu atau ikhtiar dulu Doa itu Tidak, diru, tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib nah, Jadi dia tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib Kalau bapak berdoa dulu Rabbi habli minash sholihin wa bi habli minash sholihin rabbi habli minash sholihin mina Kamu doa arbi habli minash sholihin iya udah nikah belum Ya enggak apa-apa enggak apa-apa Ada pun orang sudah menikah baru berdoa ha, jadi tidak tidak tidak rukun tidak syarat tidak wajib hmm. kalau mau diurutkan biasanya orang usaha sehabis usaha, ikhtiar, habis ikhtiar, doa, habis doa, tawakal. Kalau dapat, syukur; tak dapat, sabar, riba. Itu urutan yang biasa. Tapi kalau Pak Aizat mau, Encik Aizat mau ubah, berdoa dulu, habis doa baru berusaha, habis usaha, mau tawakal, eh nah, tak apa-apa, sama karena bukan rukun, bukan syarat, bukan wa, bukan wajib Ustadz, apa hukumnya menjual barang kawi? Nabi Alaihi Wasallam masuk ke pasar Dimasukkannya tangannya ke dalam Ya hadah ya sahibat ta'am Eh penjual makanan, apa ini? Kenapa yang di dalam ini basah yang di luar kering? اصبحه hujan ya Rasulullah. Kalau basah tak laku. Jadi kami tutup dengan yang kering. Mana Siapa yang menipu bukan golongan kami. Jadi ada merek-merek yang asli, original, lalu kemudian dicetak yang KW. Maka dia sudah menipu. Mana Tapi ada barang-barang yang memang dia Original yang harganya sampai ratusan juta, kemudian mereka ini memang tahu bahwa ada produk kawinnya, sudah menjadi umum dan dia tidak merasa dirugikan. Tas kah namanya, sepatu, pokoknya orang yang beli itu tahu bahwa itu kawin dan orang yang makai pun tahu kawin. Begitu ditengoknya tas, hah, hmm, udah tengok muka kawin. Nah gitu. Artinya dia bukan Dia tidak memalsukan Itu memang udah terjadi pada produk itu oh, gitu. Maka itu tidak apa-apa Tapi kalau dia sendiri Atau sekelompok Itu tipu tak boleh. Tapi kalau kita balik ke kajian kita Menghindari yang haram takwa Menghindari yang syubhat, Warak Menghindari yang halal Zuhud Hmm jadi kalau mau menghindari ini, syubhat ini, war! Ibu Sri Mulyani, Sri Mulyati, Ustadz jika seorang sudah haji, kemudian meninggal, kain kapan ihramnya boleh dipakai untuk kain kapan, boleh. Kain kapan ihram itu, nah, kemarin habis umroh atau haji, kain kapan dibawa pulang. Kan mubazir tuh dicampakkan di hotel-hotel tuh bawa pulang tuh kan tapi jangan ada niat macam-macam yang -macam. buat sunggul aja disimpan pesan ke anak-anak nanti kalau papa meninggal tolong bungkus pakai kain ihram untuk apa pak supaya waktu dicek malaikat ah nggak usah diperiksa lah sudah abis umroh, nih hmm, jangan diuar mengakal-akali malaikat hmm, boleh Nah, bolehkah kita bersifat tafa'ul, tafa'ul itu artinya mencari mencari barokah mengalap barokah ya, beberapa sahabat nabi SAW meninggal dunia memakai kain yang dulu pernah diberikan nabi kepadanya kenapa? karena mengharapkan barokah nah dipakainya kain ihram itu tapi bukan mau mengakal akali malaikat, mereka boleh tayamun. Tawaruk, tafaul, terakhir dwisania. Ustaz, bagaimana cara menghadirkan hati ketika berdoa? Ketika kita berdoa kita lupa apa yang kita ucapkan. Apakah itu termasuk lalai? Lalailah. Sampai lupa apa yang diucap. Atau ke mana mana tien? Ya Allah, Allah main nak gampong kali. Muntahie nampak, toples, toples tempat <tos> <tos> kuih hari raya. Allahumma inna ka'afu wa tuhibbul afwa nampak pasar bawah Allahumma inna ka'afu itu namanya hati tak hadir kau ni. sebelum berdoa tu istighfar dulu. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal la ilaha illa huwal qayyumu wa atuubu ilaih. Ni hati kita. Ni cawannya isi cawan tu, pergi tak kemana-mana terbang, balikkan dia dulu letakkan dia di dalam Haa. dah baru doa kemulia ya Allah, ya Allah entah kemana-mana tak hmm. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sambit qulwana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala taatik dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya afu, Allahumma innaka afuun engkau Maha Afu, ma'fu af, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, famfu'anna. Maafkanlah kami ya Allah. Hadis riwayat Aisyah. Kalau aku berjumpa dengan lailul qadar, itu apa doanya ya Rasulullah? Allahumma innaka afuun tuhibbul afu fa'fu 'anna. Jangan lupa tiap malam baca Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Apa hukumnya berimpak Tanpa sepengetahuan suami Duitnya duit siapa? Yang punya sawit Ibu Hasil dari kerja keras Ibu Atau hasil dari warisan Ayah Ibu maka ibu boleh memakai duit itu untuk apapun tanpa izin suami Karena itu milik ibu Kalaupun ibu ngomong bicara ke suami Itu hanya sekedar adab Si suami pun mesti sadar diri tahu diuntung Bang, ambuh bersedokah ya Dia tinggal ngangguk aja <laughs> Karena itu bukan punyanya Jadi suami jangan tak tahu diri Kau adalah istriku, sawitmu adalah sawitku, botahmu adalah gotahku, mobilmu adalah mobilku. Karena surgamu di bawah tapak kakiku. Kata siapa bodoh? Tidak paham. Dalam Islam itu suami punya harta, ha? istri pun punya ha? harta. Ibu kebetulan anak orang kaya. Amin dapat dari bapaknya jatah sawit 10 hektar. Amin. Menikah dengan seorang laki-laki. Masuk pula nyamuk tadi. 10 hektar sawit punya ibu, nikah dengan seorang suami. Apakah 10 hektar punya ibu ini berpindah jadi milik suami? Tidak, itu punya ibu. Kalau ibu meninggal, tengok kalau punya anak, maka harta ibu tadi diwarisi oleh suami seperempat. Kalau tak ada anak setengah, jadi kalau ibu punya sawit 10 hektar, mau ninggal, tak ada anak setengah punya dia. Oh, kok dia akan kawin lagi. Lebih baik serahkan ke masjidku. Ustadz provokator, aku bukan provokator, ngasih tahu aja Tapi ibu yang dimuliakan? Jadi kalau harta itu memang punya ibu, silakan bersedekah Tapi kalau ibu tak punya apa-apa Ibu rumah tangga, maka ada lima kewajiban suami Yang pertama kasih makan, ibu udah makan? Alhamdulillah Yang kedua kasih pakaian, ibu udah dapet pakaian? Sekarang banyak perempuan tak dikasih pakaian Tingginya 160 cm Dikasihnya baju 50 cm Kekurangan kain Resleting belum berpasang Belum selesai dijahit sudah diambil Gara-gara bayar uang jahitnya setengah Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, berhati berhati-hati. Itu kewajiban laki-laki kepada perempuan Dan itu hak ibu kepada suami Lalu kemudian ada duit belanja Ibu mesti nanya dulu Bang Mas A'a Tulang Aku mau sedekah ini boleh? Kata dia sedekahlah Tapi kalau dia bakhil pelit Abang Fir'aun Boleh aku sedekah sikit? Nanti kalau kau mati, yang menolong kau nanti. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya insyaAllah. Semua ibu-ibu yang hadir ini, suami-suaminya pasti soleh-soleh. Karena kalau tak soleh, takkan mungkin diizinkannya pergi pengajian. Bang, aku mau pengajian. Kemana? Ke kayu arah. Capeng ceramah. Ustaz Soma. Pergilah deh. Abang tak ikut. Aku mau main gaplik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat ustaz tentang tak boleh menyembelih membunuh hewan ketika istri sedang hamil? Bini sedang hamil tidak boleh menyembelih kambing karena nanti kalau kambingnya disembelih anaknya lahir tak berher. Tak boleh membunuh ayam. Nanti kalau ayamnya dibunuh anaknya mati Maka rusak tauhidnya kepada Allah La ilaha illallah Huat daruh Allah yang mendatangkan mudarat Huat nafi'ah Allah yang mendatangkan manfaat Assalamualaikumussalam Assalamualaikumussalam Assalamualaikum Adoh, Saya baru melanggar kucing Katanya kucing ini mesti saya balut dengan baju saya Saya kubur Kalau tidak nanti saya akan kecelakaan Wah, ang betuhan atau bahantu Tidak ada apa-apa. Ambil air wudu, salat, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Iyamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illah. Kalau Allah ingin menimpakan musibah, tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Wa ayuridka bikhairin fala wad dalifli tapi kalau Allah ingin membinasakan, memberikan kemuliaan pun tak juga ada yang bisa menolak itulah makna Tauhid la ilaha illallah jangan rusak Tauhid kita kepada Allah ini kadang kita ini sudah kacau Tauhid kita macam-macam perbuatan maksiat ah, mana pawang hujan mana pawang hujan ambil mangkuk huh. <tuh> itu namanya pawang hujan Kono hujan Bagaimana hukumnya orang sudah Tolak tiga Dia bayar orang lain untuk balik kembali Itu namanya cucian lama belum kering CLBK Kalau sudah tolak tiga <tik> Tidak boleh balik ke istri yang ditolak tiga Sampai dia nikah dengan laki-laki lain, maka zaman dulu disebut dengan nikah cino buto. Pernah dengar istilah nikah cino buto? Dicari cino-cino di kampung yang buto, nah, di upahnya kok kok kok buto sih Mau nikah sama istri saya, tapi jangan ngangpo gangpo. Oi oi oi. Kata. Itulah asal muasal nikah cino buto. La'anallahu muhallil wal Allah melaknat laki-laki yang membayar laki-laki lain untuk menikahi istrinya tolak 3 karena supaya halal. Yang membayar kena laknat, yang dibayar pun kena laknat. Makanya pikir dulu pendapatan sesal kemudian tiada berguna. Ini kadang laki-laki kalau, kalau sudah bohongi mau ngamuk langsung tolak seribu boleh begitu Ada prosesnya panjang Bukan asal mengamuk sedikit. terlambat kopi datang Tolak seribu lima ratus Telambat serapan pagi datang Tolak sebanyak bintang di langit terlambat nasi goreng datang Tolak sebanyak bulu kambing Itu bisa jatuh telak tiga Nah, sebilah Ketek-ketek aja koteh di kayu Ustad, berapa bagian zakat untuk amil zakat? 1 per Kalau lembaga zakatnya godang, Basnas Kabupaten Pelalawan. Fatir miskin Amin Tapi kalau Amil zakat fitrah awak di kampung Maka baginya bukan seperlapan Dimusawarahkan musyawarah alim ulama Maka diputuskanlah Tidak bisa per kepala Karena kalau per kepala Nanti yang suami miskin Anak miskin Istri miskin Di rumah itu ada sepuluh kepala Maka dia bisa berasnya lebih banyak tidak pula pakai persentase seperlapan. Karena nanti fakir miskinnya 200 orang. Amilnya dua orang. Amil jadi kayu mendadak gara-gara itu. Maka dimusyawarahkan Oh, bapak ini fakir miskin. Suami sama istri. Ini bagiannya sekian. Ini fakir miskin tapi lebih banyak. Karena ada suami, ada istri. Anaknya tujuh. Oh. Ini... Ini amil, amil ini kerjanya berat, itu dimusawarakan kalau lembaganya sedikit. Tapi kalau untuk basnas kabupaten, basnas provinsi, maka itu diberikan 1 Begitu cara membagi. Tapi kalau untuk amil masjid kita kecil, lingkungan, itu dimusawarakan nanti waktu pembagian amil zakat fitrah di akhir Ramadan. Insya Allah. Musawarakan, libatkan Bapak Kapolsek, kalau ada yang mengamuk, tangkuk Pak. Bagaimana cara pembagian zakat yang benar? Apabila dia orang miskin, dia juga visabilillah. Apakah pembagiannya dipilih dari salah satu atau dari kedua-duanya? Bagaimana nih Pak Ustadz? Apabila suami istri adalah visabilillah, guru ngaji. Apakah dipilih salah satu saja atau dua-duanya? Awak tinggal di masyarakat kecil. Ada amin. Ada guru ngaji masukkan visabilillah Ada pula di situ fakir miskin Tidak bisa per kepala Kalau dibagi per kepala 10 kg per kepala Karena fakir 10 kg Karena amil 20 kg Karena visabilillah 30 kg Yang ini cuma dapat 10 Tak adil Maka prinsipnya keadilan dimusawarakat Mirip macam pertanyaan nomor satu tadi Bagaimana seorang istri Sholatnya taat Puasa Senin Kamis Dikerjakan Tapi sama suami suka bohong kok nampaknya Pertanyaan dikasih suaminya Kenapa dia berbohong Apa yang menyebabkan Dia berbohong Oh dia selingkuh Pak Ustadz Maka perbuatannya nusus. Oh dia berbohong karena suami pelit maka datang seorang perempuan Mengadu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Namanya Hindun. Nabi sedang duduk di atas bukit sofa Apa kata Nabi? Ya Rasulullah Inna Aba Sufyan Rajulun Syahid Suami saya orangnya pelit Bakhil Boleh saya ambil duit belanja di kantongnya Ya Rasulullah Kata Nabi Ambillah mencukupi kebutuhanmu jadi kalau kebutuhan sehari-hari di kerumutan di Kayu arani sebulannya 2 juta, suami cuma ngasih dua ribu, ibu boleh mengambil sejuta delapan dari kantongnya. Itu bukan bohong, itu memang kebutuhan yang mendasar pokok. Tapi kalau dia sudah kasih 3 juta, maka tak boleh diambil lebih. Kalau mengambil berarti bohong, dusta, tipu, maling, mencuri. Ingat. Sekali bohong Akan ditutupi oleh bohong-bohong berikutnya Orang sekali berdusta Dia akan menutupi dusta yang pertama Dengan 100 dusta berikutnya Karena pertanyaannya umum Saya jawab dengan umum Pertanyaan terakhir Apa benar apabila kita puasa di tujuh hari di bulan Rajat Maka tertutup 7 pintu neraka Apabila kita berpuasa 8 hari maka terbuka pintu surga Hadisnya tidak sohih Hadis yang sohih tentang bulan rajab Bahwa bulan rajab, bulan haram Empat bulan mulia Zulqadah, Zulijjah, Muharram dan Rajab Siapa yang berpuasa di bulan rajab Maka bagus Hadis tentang bulan rajab Umum dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal Wa minal di bulan-bulan haram -bulan maka berpuasalah engkau Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Siapa yang puasa bulan Rajab bagus. Yang tak puasa bulan Rajab tak apa-apa karena sunat. Jangan berpegang kepada hadis-hadis yang tidak sahih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah beramal soleh. insya Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Perbanyak solat malam tahajud witir, perbanyak membaca Quran, khatamkan Al-Quran, jangan sampai lupa tetap bersodakoh, zakat bayar, infak, zakat sawit, zakat tabung, zakat gaji gas, zakat emas, dua setengah persen. Kalau ada di antara bapak ibu yang emasnya, yang tabungannya, 100 juta. Insya Allah masing-masing punya duit 100 juta. Amin. Zakatnya dua juta setengah mudah-mudahan masing-masing punya duit satu miliar amin zakatnya 25 juta apakah boleh duit zakat untuk pembangunan masjid boleh serahkan tapi jangan sampai pakir miskin tak makan gara-gara ini nanti saya dituntut di hadapan Allah lalu zakat masjid ini masuk asnaf apa masuknya fisa bi -lillah. karena jalan untuk menolong agama Allah banyak Salah satu jalan menolong agama Allah adalah membangun masjid. Itulah mengapa guru mengaji, imam, khotib, guru agama bisa dikasih zakat dari asnaf visabilillah. Mahasiswa kita yang belajar di Mesir dapat zakat dari asnaf visabilillah.